Ketika Arelanang kuwi neta setiap moto motor, kuwi berarti de'e wes neng di di mana, hati karo penataan kuwi wes, orang sepiha, trik nangis, kangkong ngomong ngopo-opo, berarti emang de'e wes kaisang ngomong ngopo-opo, kaiso, ngongkakan ngopo-opo, bukannya Arelanang nangis kuwi jarang ngomonglah nangis-ngangis tapi sekali tatu tenangan re Allah oh, sing isong menggabungi kurang oh coba siho-sio terus arek sing mana kuwi ngerti orde, tangis kuwi jawaban sing tenang soal tersnambu suon Ketika Arek lanang lagi fokus ngincer Wedoan. Ketika Arek lanang lagi fokus yang bisa uang, Oppo Wei gak bakalan dikubris. Wong Wei sing ayu sing lu gemati pun gak bakal dikubris. Merkoni dia yang sekali ngincer sahuang itu dia bakal total, dia bakal gak yakinin sepenuhnya, bahkan dia menganggap sing Fokus keiku adalah omah DEE. Tapi ketika DEE gue ora dihargai, DEE bakal terpukul banget rek Orang bakal imbalas sih, cuman DEE rela menyakiti diri, diri, sendiri, sing luwih jelas ya. Apa boleh diklaim berarti aku cuman tunggu ya, awak mulai leh arek lanang ungu aja ya di sio-sio di pertahanan, kayak status yang jelas, maka udah eh, sing- sing di pengen mau status karo kepastianmu, swoon, kabe menungso dari masalah, kabe njuwe coba bakal ngasih dewi-dewi, iya lu lah. kurang lu yo, ono susah ama seneng, mung kadangnya awal bingung, ono masalah sing iso diceritak no, ono juga masalah sing ora diceritak no, jadi awal ide bingung, apa ungkapnya kepie, sing sabar deh, oh wae masalahmu, mugo mugo diparingi, jalan sing tepat. Solusi yang pas, Suun. jadi ini belum sejati. Ini neng Duyonyi dipenuhi uang-uang apik tergantung awakmu iso nomok apa gak? Menurutku, yang awakmu gak iso nemokne nih, awakmu iso jadi salah sisi nih rek, ketika dunia lagi lele Muga awakmu gak melu-melu elek rek. Ateh bersyukur. ketika dunia lagi eleke -elek, awakmu isih sempat mikir dadi wong sing lu apik. Suwon wong-wong apik. Aja lali ngopi karo di ditrate. Suwon bolo. Belajar tahun sekotahun ya, kelingan zaman semono. Aku ketemu warek, pernah gawe loro hati, pernah gawe semangatku hilang. Seiring berjalannya waktu, awak ide mau butuh bertahan. Tuh masalah awak mau kuat atau enggak, tapi bertahan. Saiki sadar, opo ya masalahmu. Awakmu butuh bertahan, toh? Gak pernah. awakmu bawa poin untuk solusio, kok Tapi awakmu bisa melewati aku. awakmu bertahan, rek. Seiring berjalannya waktu, awakmu bakal melewati aku. Iya, so.